terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat di dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Pimpin akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kesayangan kita. Ke kabar pertama, pesaibat kita lihat aja ada sebuah unggahan dari ayah kejora di akun Instagram pribadi miliknya. Ayah kejora mengunggah sebuah postingan momen kebersamaannya dengan Leslar dan ada orang Turki. sahabat, ya masya Allah, tabarakallah luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga besar Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora, "No penting mah happy waynya," katanya itu dengan bahasa bahasa Sunda yang artinya yang penting mah happy aja kata bersahabat ya Alhamdulillah mudah-mudahan bahagia selalu untuk kelas tipe dan keluarga besar banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan yakni dari akun love angskalaslar mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah sehat-sehat selalu semuanya Amin untuk terbaik selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Ada juga komentar dari Kak Siti per ya tentu Kak Siti ini berkomentar Membelikan Acungan jempol ya Masya Allah banget tuh persahabatnya luar biasa Respon dari kasih d ini Yang tentunya membuat kita bahagia banget persahabat ya Alhamdulillah banyak orang-orang baik Yang selalu mendukung penuh Untuk Lesti Bilar dan keluarga besar Selanjutnya keunggahan dari Indosiar di akun Instagram Indosiar mengunggah sebuah postingan bersahabat ya postingan semalam, yang mana di sini kita lihat Indosiar ada postingan Dede Elysik Jiora tuh bersahabat ya dengan Papa Phil dan. Dan ada Ical bersahabat, ya. dan Dangdut Academy, kita lihat nih, ada sebuah pertanyaan: kalau ada audisi hari ini juga, kalian mau ikut yang mana? Tuh, persahabat ya. Pastinya fans sejati, pilihnya di akademi dong. <lacht> Luar biasa persahabat, ya jadi kita lihat ada kalimat caption ini dituliskan: "Hai, Indosiarania, pasti sudah pada hafal dong sama Telon Search milik Indosiar yang sukses melahirkan bintang-bintang baru di industri hiburan tanah air." Kalau ada audisi mendadak hari ini, mana nih yang kalian bakal segera daftar di Akademi Legenda Dunia Indonesia, Bintang Pantura, Pop Academy, Indosiar, dan Stand Up Academy? Banyak tentunya respond yang sangat luar biasa dari, dari para fans sejati Leslan love lovers. Kita lihat ada komentar dari akun Hafiz tentang Kota Sultan, mengatakan dangdut Academy. Wow. <laughs> Dan kita lihat juga persahabat ya komentar lain diberikan dari akun Mega Starry Dangdut Akademi itu banyak sekali yang ingin ikuti audisi Dangdut Akademi Persahabat ya. tentu Dangdut Akademi itu ada idola kesayangan Lesti Gejorah Mudah Mudah-mudahan selalu banyak doa dukungan support dari orang-orang yang terus mencintai idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan ini momen kebersamaan Leslar bersama tentunya orang-orang baik persahabat ya aduh Masya Allah banget ya Alhamdulillah kita mendapatkan cirukan vitamin bahagia nih momen ketika di Turki salpok banget persahabat ya sama perut Bunda L dan tentunya sama perut Papa Bilar aduh ikut mengembang juga nih perut Papa Bilarnya Masya Allah Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat untuk lagi kesayangan kita Postingan ini tentu yang diunggah oleh e, Ban Aikutada ini yang selalu menemani Leslar, tim, dan keluarga berlibur di negara Turki Masya Allah kita lihat ke persahabatnya keunggian selit berikutnya Kebersamaan Leslar, tim, dan keluarga besar di negara Turki Mudah-mudahan selalu kompak dan tetap selalu solid Selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarga Konoha tentunya dan berikutnya, kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan terbaru dari G-nya Dedek Elasti Kejora Di akun Instagram Dedek Elasti mengunggah sebuah postingan video persahabat ya Video kakak Bilar yang baru saja tertidur dan kita lihat salpon sama kalimat yang dituliskan oleh Dede Awas kejora Gara-gara nonton animasi, wayang gini baru moyoy yang kasih tahu siapa ngacung, kata Dede Awas itu Hayo, sahabat yang kasih tahu kakak Bilar nonton animasi, ini harus ngacung persahabat ya <laughs> Ngasih tahu siapa tuh persahabat ya, ditanya oleh diri alas Shora. Jam segini baru tidur ya kakak bilarnya Duh, vitamin langsung disuguhkan oleh ide laki, sayangkan kita. Video tersebut pun direpost kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underskorer Kalimat Kepse juga dituliskan. Hayo, yang ngasih tahu siapa mau ditempeleng sama bininya tuh. <laughs> Bagaimana persahabatan jual kita ada-ada aja Kelakuan yang selalu membuat kita bahagia Dan kita lihat juga banyak komentar dan tanggapan yang diberikan dari para sahabat Yakni dari akun Yuliana4749 menyatakan, Hayo ngaku siapa yang bikin bu bos marah tuh Hayo ngaku loh <laughs> Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun IPAT Mengatakan Ayo lo tanggung jawab yang kasih dia judul animasi baru tadi malam Ininya nuntut tanggung jawab tuh Duh cute banget ya rame banget nih Luar biasa dukungan dan support dari fans Sejati mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Kita masih menunggu Cidukaan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di sore hari ini